Ya, uh. mengapa ini semua terjadi? Tuhan sudah pula tuliskan ini dari yang satu tetapnya satu pasti tuju dan tetap jitu terjadi mesti ada angkara mungkin dia ingin berdusta jadi akan percintaan kita tenas saja ku pasti ada kenangan hanya tinggal kenangan walau singkat tetap aku kenangkan. Jadi lagi mungkin berangan Walau pahit cuba Tahankan Tak henti-henti tetap mencari Bayang-bayang semakin dikejari Harapnya aku Tanpa ingatkan dia yang termasik Cinta dicita hilang diculik Tapi berperlu tercari di mana-mana Lesap -mana. hilang punanya ke mana Jika siang dapati hari tercerah, Awan mendung jadi penghalang Harapan agak cerah habisnya punah Ceriku diriku beralas kanggirang Salam uduk diri belah pintu tu niat Sedat jajah umur semakin meningkat Akan tiba jejak berjalan ring Tiba masanya nyawa akan diangkat. Berikan cinta kepadanya sepenuh hatimu. Jangan bila dah hilang baru kau rasa pilu. Adonai lindungi kerabut. Rasun menyeru ukiran kaligrafi terpampang benar dariku.